kau mantap oh sing dekat-dekat tu Bye. Uh -huh. Udah, udah, di bumi udah, udah, udah, jalan udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Yes. <laughs>